Pemain bola terbaik dunia sering menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepak bola, yang merupakan salah satu olahraga yang disukai oleh banyak orang. Dari berbagai liga sepak bola telah lahir pemain-pemain hebat yang sering menjadi sorotan. Ada beberapa nama yang berhasil dinobatkan menjadi pemain sepak bola terbaik, mereka memiliki bakat luar biasa dan menjadi bintang sepak bola selama perjalanan karirnya. Berikut beberapa pemain terbaik dunia, dilansir dari Holstead. Yang pertama, Lionel Messi. Pemain bola terbaik dunia yang pertama adalah Lionel Messi, yang bermain untuk klub Prancis. Paris Saint-Germain dan Kapten tim nasional Argentina yang kedua Robert Lewandowski Lewandowski sebagai salah satu pemain bola terbaik dunia baru dari Barcelona sebelumnya ia bermain untuk klub Jerman Bayern Munich selama delapan tahun dan sekarang memilih bergabung bersama Barcelona Yang ketiga Kylian Mbappe. Kylian Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak kedua Prancis di Piala Dunia pada tanggal 5 Desember tahun 2022. Ia telah mencetak 9 gol pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Itulah 3 pemain terbaik. Jangan lupa di-subscribe. Dada ah.